Keren. Cakrakan itu suaranya ya, yeah. suaranya sangat amazing. Tepuk tangan dong buat Cakra dong. banget. Yeah. Yeah. Yeah. Kita baru bu belum belum sempet malah buka acara, belum yeah. sempet buka segmen ini. Yeah. Tiba tiba juga langsung mengomentari suara Cakrakan. Oh iya, suaranya bagus banget. Apalagi lagunya, lagu itu tentang tidak ada lagi kesempatan kedua bukan begitu? Yeah. Ya, antara dua nih, juga ah. emang mau ngasih kesempatan kedua sama yang terakhir, atau juga mau beralih ke penyanyi sekarang, sepertinya dari kayak... pengama eh, pemain bola, semuanya penyanyi apa? pemain bola ah. pengaman, ah. terus sekarang penyanyi, ah, ya kan security. ini ini perlu saya klarifikasi ya kalau saya sama dia itu sahabat Allah tahu artinya sahabat? ya sayang hari-hari diumbat makanannya <tuk> makanannya <tuk> oh, <tuk> oh jadi apa yang terakhir berarti cuma sekedar sahabat? sahabat aja, tapi kalau sahabat tak? sampai kayak gitu juga kali ngumumin ke orang-orangnya memperlihatkan ya Loh ya namanya juga kita dalam apa namanya dalam sebuah panggung kita memberikan yang terbaik memberikan yang... Yang kalau namanya sahabat itu, ini uh, tipe sahabatnya itu yang kita tuh stuck in the friend zone. Dimana yang kita berdua gak ada yang mau maju juga dan kita menghargai satu sama lain. Oh gitu. No. Kalau yang namanya sahabat, tuh ada yang bilang tuh, ada yang komentar peres. Bener <tos> gak <Masa> sih? <sama> <tos> <tos> Tapi. Bentar, kalau lo bilang dia cuma sekedar sahabat lo, berarti apa, -apa yang lo tunjukin sama dia di layar kaca? bener kata temen gue ini peres dong berarti dong selama ini loh memang sahabat seperti itu oh sahabat emang harus peres? ih gak gak peres ah. enggak, enggak. <tuk> <tuk> <tuk> sahabat nih <tuk> gue gua tekanin ya, sahabat ya. itu gak boleh peres ya. yang peres cuma boleh julia doang ya, ya, ya kan nah gini, gini sahabat gak boleh peres nah, aku gak peres sama dia nah. tapi memang bener ada sayang tapi porsinya masih sahabat kita berdua nggak ada yang ngumumin aku pacaran kadang-kadang di infotainment ini adalah pacar julia pernah terbisi mbak julie ya si kamu siapa sih Enggak tahu saya nggak tahu siapa sih ini mumu iya oh. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yeah. yeah, ini mumu mumu memuntah Oke, siapa? siapa? Lah aku, saya, mumu mumu, <laughs> saya, muda lipat maksudnya. Oh muda lipat, muda muda Lipa. ada Iya, jadi aku tuh ngeliat kalian tuh kayak talk show gitu ya, kayak artis-artis ya luar biasa ya Tepuk tangan dulu dong buat juliet Perez. Kita lagi ngobrol oh, lagi ngobrol Emang lagi ngobrol, lagi talkshow Lagi talkshow Lu ngapain tiba-tiba nongol tulisan welcome lagi Mangkanya. Emang lu jadi keset ceritanya Apaan itu ceritanya, Pak? Saya itu ceritanya asistennya Pak Wendy Barangkali mungkin mau apa disini silakan lo. Saya kan anaknya welcome banget Oh iya, boleh saya minta tolong? Boleh Tolong kamu inyah dari muka saya sekarang <laughs> Itu mau pergi kejumpian nya dari muka depan muka lu terlalu jahat oh, Bang, bisa gak nyah dari muka bumi ini mati <gir> <gir> <gir> <tis> dong saya masih minuman dong tidak dia makanya kacupe mau minum saya mau minum mau minumnya rasa apa saya mau rasa yang tidak pernah disakiti ah... <tis> atau atau mau rasa yang dulu pernah ada enggak Nggak. Rasa yang dulu pernah ada, udah gak ada Sekali-kalinya kalau kita uh, move on itu udah gak boleh mundur lagi Nah, kalau begitu rasa yang terbaru Apa? Oh, oh. Rasa Rasain lo disakitin terus <tuk> <tuk> Lu, serius sih, Lu nyari pasangan gak serius? Orang kalau nyari pasangan serius, biasanya dapetnya serius Bener gak sih? Kalau ya. Aw awalnya gak serius, pasti hasilnya gak serius Bener gak? Saya... Apanya nih? Bener kan lo nggak serius? Emang nggak serius sama, sama dia mah temen-temen? Lo jangan ngasih harapan dong sama laki-laki. Siapa yang mau ngasih harapan asal laki-laki? Nih ya, gue gak tau ya. Kalau ada, ada dua nih, ada sepasang cowok sama cewek. Hmm. Kalau cowok baik sama cewek, nih cewek dalam hatinya bilang, Ah, cowok cuma iseng paling sama gue. Oh, Tapi kalau cewek udah perhatian, udah gitu baik ke cowok, ini cowok kan berpikir. Ini kayaknya cewek suka sama gue. Itu yang lo lakuin sama Sebentar. Sebentar. Sebentar. Nyai Cijantung mau ngomong. <San> Dengerin, Pak. Bentar. Andai Dengar siapa? Saya nyai jantung. Nyai Cijantung? Iya. <San> lewat lebang bulus gak, Lewat tengah. Lewat. Oh, jauh, jauh Berjauh, berjauh. Eh, maaf. Masa Rembo, ini Masa Rembo. Ya. Gak, pada intinya begini oh. Kalau saya itu sama siapapun baik Bang Sama abang baik Tapi banyak orang yang salah persepsi Pada intinya saya itu baik sama dia Sama siapapun baik Ya kelihatan lah kalau Jumpe itu baik ya kan Kalau di infotainment juga disakitin mumu langsung nangis ya kan Iya kan dengar kan Maka aku suka nonton Mumu tuh mumu tuh Sebentar <laughs> sebentar Boleh saya Karifikasi. boleh, boleh saya klarifikasi, Bole. boleh, saya klarifikasi, boleh, aja, really, so boleh, boleh, boleh boleh, boleh. So, mau ketawa. Jadi begini ceritanya. Gimana? Saya itu lagi uh, lagi proses namanya recovery. Hmm. Saya sebelumnya kan kena kanker serviks. Satu-satunya kanker yang bisa sembuh itu adalah kanker serviks. Saya sudah sembuh sekarang hmm. alhamdulillah. Lalu. Dan tapi saya karena lagi ada progres. Progresnya ini disebutnya adalah um, tadi saya bilang apa? Uh, uh, uh, recovery penyembuhan gitu loh, ya, recovery, recovery ya. ya, jadi ini adalah salah satu dari penyembuhan itu adalah saya tuh sekarang gampang nangis, jadi kalau ada orang nyakitin saya sedikit, saya pasti nangis apa-apa nangis, karena uh, selama dua minggu, uh, selama dua bulan saya di uh, apa namanya, di Singapura itu ya prosesnya saya gak pernah nonton film-film yang yang apa ya, jadi, yang apa, ya, nonton, nonton film itu yang drama-drama terus gitu loh, jadi yang bikin nangis nah ini tuh terbawa sampai saat ini, ya. jadi sekarang kalau ada yang nangisin bikin saya nangis. Saya pasti nangis. tuh panci, Zola, suara Zola, nangis, nangis. Nangis, nangis. Nangis, eh, ayo giliran, gua mau ketawa dikasih <tik> <tik> oh, Nangis, eh. namanya siapa nangis. yang di atas? nangis. Eh, tuh namanya siapa bang? <tik> tuh katanya Oke, sekarang gini aja nih sekarang udah ada laki-laki ganteng di belakang sini nih mungkin gua juga tadi nggak sempet lihat kajupe nggak boleh gitu hey. ya kalau yang kalau yang namanya sahabat nggak kayak gini iya kalau yang namanya sahabat pasti nerima tuh abang hai yo apa kabar baik B, jangan lagi gitu dong, ya. Kasihan dong. Lagi sibuk kamu ya? Aku lagi sibuk lagi kerja cari duit. Ih, eh. eh, jelek banget giginya. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. Gue juga. rosalinda marra Mu sama aku ya Ju Mu Mu Mu ya, kenapa Boleh nanya gak Mu Nah kamu siapa ya Ajar lo mentoa Katanya dengar-dengar kabar kalian kan tadinya dekat terus, terus sekarang jauh Apa benar katanya karena kamu ada masalah sama Jupe karena sempat membuat hatinya Jupe Ngerasa kesinggung dengan kata-kata kamu, enggak sih, cuma salah paham aja, enggak, salah paham itu, uh, salah lihat kalau nggak salah sih. Oh gitu bentar ya bu, bu, katanya jujur. lagi kerja di setengah, -setengah. Oke, okay. <tuk> ini dulu ada Kiri saya Pak Wendy. Oke. Jujur deh. Eh jangan gitu. Eh kalau ketawa, kalau mata satu berarti dia masih punya perasaan sama lo. Masih nyedep nyedepin lo. Bentar. Sebenarnya masalahnya apa, Pe? Gak ada masalah apa. Boho, kemarin waktu acara rapi itu ceritanya beda katanya ke gue, Nggak, salah paham, itu bisa paham. Tuh, kata Mumu katanya salah paham, bener gak Kak Jupe? Nah itu perasaan kayaknya kalau si Mukris, apa nih, giginya gak ya begitu deh. Orang dihabis pinir, tuh. tuh. Mas, mohon maaf, ini, ini, en. <tuh> gak enak banget ya kalau ini ya. Ini. <tuh> Kok juga kangen enggak sama aku ya? Kenapa? Yuk. Yuk, kamu enggak kangen sama aku? Enggak. Aku kangen lho sama kamu. Udah amat. Benar enggak sih? Benar enggak kita datang di sini diam?